Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam youtuber pemula Halo semuanya selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips agar channel youtube kita cepat dimonetisasi Nah video ini sangat cocok untuk teman-teman yang masih mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Nah teman-teman, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube atau dengan kata lain menjadi YouTuber? Pasti itu menjadi keinginan banyak orang, termasuk kita. Tetapi, untuk kita mencapai ke posisi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lewati dulu. Yaitu yang pertama, channel kita harus dimonetisasi terlebih dahulu. Nah, untuk mengejar monetisasi ini mungkin bisa dibilang gampang-gampang susah, karena ada proses yang harus kita lalui. Dan ini adalah beberapa tips dari saya agar channel YouTube kita bisa Berkembang dan bisa dimonetisasi dengan cepat. Yang pertama, buat konten yang paling banyak dicari oleh penonton. Nah, teman-teman, di tahap pertama ini kita harus membuat ide konten apa dulu yang akan kita berikan. Di sini, kita posisikan dulu diri kita sebagai penonton, yaitu apa yang akan kita cari di YouTube tersebut. Apakah kita ingin mencari tutorial ataukah kita ingin mencari hiburan di YouTube tersebut? Kalau misalkan teman-teman sudah menemukan ide konten tersebut, maka akan semakin mudah bagi kita untuk... Untuk menarik banyak penonton, karena kita sudah memiliki target audience untuk YouTube kita. Yang kedua adalah rajin upload video. Nah, teman-teman, agar channel kita cepat dimonetisasi, kita harus rajin mengupload konten video. Jangan hanya saat kita pengen saja kita mengupload video. Dengan kata lain, kita harus konsisten untuk melakukan upload video. Konsisten di sini, contohnya kita rajin upload satu video per hari. Nah, itu harus benar-benar kita lakukan, jangan sampai di minggu pertama kita rajin upload per hari tapi minggu kedua kita malah jarang upload teman-teman nah itu nanti akan mempengaruhi rekomendasi YouTube untuk channel kita yang ketiga, buat thumbnail yang menarik Nah teman-teman di sini harus diingat, yang pertama orang lain lihat dari konten adalah thumbnailnya terlebih dahulu Contohnya, kita ingin mencari sesuatu di Youtube, pasti yang akan pertama kita lihat adalah gambar dari video tersebut atau thumbnailnya terlebih dahulu Jadi, pastikan thumbnail yang kita buat bisa menarik orang untuk mengklik video kita Yang terakhir adalah, buat judul, deskripsi, dan teks video yang mengandung kata kunci Nah teman-teman jadi saat kita membuat judul, deskripsi, dan teks pada video kita Itu harus benar-benar relevan semuanya Contohnya di sini saya membuat konten tentang cara agar channel youtube kita cepat dimonetisasi Nah maka saya juga akan memasukkan kata tersebut ke deskripsi dan teks pada video saya Agar nantinya saat orang lain mencari dengan kata kunci tersebut Maka akan muncul video saya Nah jadi teman-teman dari beberapa tips tersebut Bisa kita simpulkan agar channel kita kita cepat dimonetisasi, tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Semua butuh kerja keras dan ketekunan. Nah, jadi itu teman-teman beberapa tips yang bisa saya berikan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan boleh ketikkan saja di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.